Halo, silovers! Ketemu lagi di channelnya Simuni, Diesel Blade of Destiny. Kali ini kita akan dapat mail dari WawaChan makasih banyak bro, ntar gue gebein semua pet yang kamu kasih. Ntar kalau udah level mentok ya, nggak lama kok. Dan teman-teman yang baru gabung, makasih banyak sekali. Kalian yang udah uh, nengok, udah kasih subscribe-nya. Saya pasti auto subscribe balik kalau yang udah punya channel. Kasih clue aja. Cuman kalian lebih baik fokus di masalah durasi ya, konten kalian itu harus eksis bro Kalau untuk masalah subscribe itu gampang deh, nambah sendiri swear deh. Apalagi kalau sekarang pakai sistem gotong royong ya <laughs> Mungkin di episode sebelumnya kalian banyak lihat komentar-komentar temen yang saling bantu Itu bener-bener kompak dah ya, tetap jaga kebersamaannya dan jangan sampai lupa harus amanah Oke okay, kali ini saya ngebahas untuk questnya Alkanes Ini quest sudah lama dan saya baru mau ngerjain bro Umur-umuran belum pernah saya masuk ke Alkanes untuk kerjain quest Cuman kali ini karena memang kebeneran e, Waktu saya ada banyak jadi saya coba kerjain Dan masing-masing quest itu hanya cukup butuh 5 item bro Nah kan Cuman saya agak bingung ini Pas diperhatikan kok e, untuk questnya ada Cuma 8 item Sedangkan yang saya bawa adalah 9 Ini berarti ada yang salah Malum saya nggak lihat website ya Jadi saya main ambil-ambil aja yang berupa Alkanes-alkanes gitulah nama itemnya Ini kita cek aja dulu Mungkin nanti ketahuan Yang mana yang salah Dan untuk yang udah kasih support Dan komentarnya aduh saya ucapin banyak Terima kasih ya tetap uh, kasih info-info Yang terbaik buat kita semua Biar pada pinter bro Tenggit ya. Aduh ini pusing juga ya Mungkin saya agak perquick deh Buat hemat durasi uh, Alchemist silence ya Oke okay. Ini lumayan agak-agak Asik juga di sini untuk leveling Di level 235 ini kayaknya nggak akan lama deh Untuk naik levelnya Cuman saya harus keliling aja Untuk jelajah map Di chart templar ini bro Ini gampang banget farmingnya Terus kuat juga mantap ini dengan Armor gratisan tentunya <tik> <tik> Oke okay. Aduh ternyata ketahuan ini Pilar Alkanes ini ternyata pasu bro Asem awesome. banyak lagi di bank <laughs> Oke okay, kita langsung Review aja lah Nah kemarin ada yang masuk komentar bang Michael nih bro saya coba infoin balik Sebenarnya sebelum lawan Squid kemarin video ini udah ada tadinya mau aku buang aku bilang ah orang juga udah banyak kok yang review-review Tapi begitu ada yang nanyain oh iya ya mungkin masih ada yang perlu ya informasi bagi solonya seorang Templar Sebenarnya nggak solo murni sih ini ini adalah ditemenin oleh Apostel Cuman kalau kalian ada partner seorang aja udah mencukupi bro dia harus punya cat Apost aja kalian berdua bisa panen di sini tiga kali balikan untuk pilar Grade C tapi ya, jangan coba-coba grade B Ini sebenarnya saya e, coba juga di video ini Kemarin untuk yang grade B kalian lihat deh damage yang ngeri bro Tapi untuk pilar C ini cingcai lah Di level 232 kalian bisa bunuh Bahkan saya pernah e, sebelumnya untuk tester di 228 Itu kuat juga bro Untuk Templar dan pastinya di temenin si Apostolio Hahaha <laughs> carilah apostol yang solid jadi kalian bisa ganti-gantian dapetin boxnya lumayan juga ringnya juga bagus-bagus kalau di level rendah ya kalau bisa sih dibukanya di cat-cat di bawah level 220 ya uh, ini uh, saya udah mulai naik tapi masih bisa dapat drop sih untuk boxnya dari si pilar C ini jangan salah bisa nggak dapat loh bisa jong kalau ketinggian levelnya nah eh uh, Jangan lupa juga kalian harus tetap fullin darahnya karena kadang-kadang kritikalnya masuknya si pilar ini e, nyebelin ya tiba-tiba gede. Terus udah gitu kalau kita terlalu banyak diam dia nambah sendiri ini, ini darahnya. Tadi kalian mungkin kalau merhatiin ya itu darahnya tadi udah setengah lebih eh setengah kurang tapi tiba-tiba agak penuh lagi ya. Nah itu nggak tahu kenapa mungkin salah satu healingnya e, dari kelebihannya si guardian of pilar ini dan sayangnya mohon maaf bro saya nggak coba di Guardian Villar yang di Poibus ya mungkin uh, saya lupa juga karena levelnya sekarang udah lebih tinggi hampir 260an lah uh, jadi uh, pada saat di level segini saya lupa <laughs> mungkin kasihkan main di red ya karena di unison ini banyak banget tempat mainnya bro kalian bisa monster uh, apa survive Terus bisa juga main di ride kalau yang bisa di solo sih yang saya tahu di level yang agak lumayan ya ini Si pilar C ini, untuk yang lainnya aduh susah banget, itu minimal ada party lah, satu party full Bahkan ada yang butuh dua party, tapi saya lihat sih dengan armor yang sekarang, satu party aja untuk melawan black dragon kayaknya bisa deh oke okay, itu reviewnya nah yang jelas semoga eh, kalian gak penasaran dan yang baru gabung dan belum ngerti kalian ikutin aja di playlistnya eh, youtube si Muni ya itu saya bahas lengkap eh, spesialis untuk craftman dan ini ya dan templar ya nah barusan boxnya juga udah dapat dan ini kalau yang belum paham cara masuknya juga di guardian of pillar ini pilih kalau scar Uh, apa namanya uh, the black dragon dan uh, di bawahnya lagi tuh itu berat bro dan ini pun uh, saya coba ini sempat uh, agak konyol sih dan kalian jangan ikutin ya ini hanya sebagai referensi aja pada saat melawan pilar B jadi si si apa si damage nya uh, itu kadang tiba-tiba uh, dan enggak akan ada nyangka gitu pada saat mukul palunya kadang-kadang miss gitu tapi sekalinya kena aduh e, darah di bawah 35.000 mah enggak akan lah enggak akan bisa ya. Nah, kan? Coba kita ulang. Parah, Bro. Tuh, 35.000, 350 ya. Allah apaan itu mana ada yang bisa kuat ya mungkin walaupun dimaksimalin fitnya sampai 500 itu nggak tahu juga ya belum tentu ya <laughs> oke okay, itu reviewnya kita harus langsung cabut di informasi selanjutnya bro kita main lagi di uh, NPC sebelah ya <laughs> oke okay, let's go monster survive kita bahas selanjutnya Nah buat yang main-main di unison kalian tinggal uh, masukin stat yang barunya Karena ini otomatis begitu masuk ke wap unison tuh langsung preset uh, Ini saya coba monster survive waktunya juga nggak lama loh tiap ronde ya Ini saya pernah ngeliat beberapa youtuber yang ngebahas juga uh, Makanya saya cobain lagi minimal di level yang saya punya ini di 235 untuk apa namanya untuk nge test ya mentok-mentok paling di ronde 4 ya karena saya lihat untuk monster-monster di ronde 1 sampai ronde 4 ini gampang lah nggak berat gitu loh jadi mungkin untuk ngejar poin aja karena dari setiap ronde itu mendapat skor poin terus nanti bisa ditukar di NPC itu barangnya barang langka yang memang untuk kebutuhan nempa ataupun salah satu bahan material Uh, untuk pembuatan senjata itu Bro <laughs> nanti kita tengok mpc-nya ya sudah ini ini agak berabe juga mungkin saya akan coba skip skip aja biar cepet uh, jadi uh, apa namanya nggak makan waktu juga dan poin dari informasi yang kalian dapat juga lebih lebih apa namanya lebih enak ya nggak uh, basa-basi <laughs> oke okay. Templar ini Le, mungkin karena saya combo ya mainnya dan tidak main dari magic ataupun dari skill yang memang langsung ngeluarin ke, apa serangan besar ke area jadi ya mau nggak mau saya satu-satu ngajar -satu momoni <laughs> saya pakai damage soalnya dan saya nggak ambil skill magic ataupun skill attack dari ini ya dari magic power ya. Oke, okay, ini uh, waktunya. Ini udah saya bisa perkirain lah pasti per nya saya makan waktu hampir tiga menit lebih. <laughs> Agak berabe ya karena satu-satu yang jelas sih kalian lancarin aja kombonya yang mau belajar pakai templar ya. Tapi kalau kalian udah nyoba dan templarnya udah nyampe di level 1 ke atas, uh mantap. Oke, okay, next round. Next round ini kayak tempatnya di ini ya e, dimensi air ya eh mana oh, oh harus maju dulu bro noh kan ringan banget <laughs> cuman 3 hit loh sama Templar di level segini ngebunuh ininya dan siapnya juga paling nggak nyampe 13 hit ya Oh iya tuh kan pas di 13 belas hit untuk chefnya Chief Chief <laughs> Chef lagi Chiefnya itu setiap gerombongan itu pasti ada Jadi ee, Lebih baik kalian bunuh dulu anak buahnya aja Nah ini Dikit lagi Lumayan ya Pasti tiga menit lebih <laughs> Oke deh Kita langsung ke Ronde 3 Beres Asik 2 menit 46 detik ya Aduh Itu poinnya berapa ya Nggak dikasih tahu ya Skor 12 Oh itu 12 Dikit amat skornya Oke okay. Aduh ini nih Pencet, Bro. Nah, Siap, Sedikit lagi. Alah-alah, udah mau masuk 4 menit, ampun. Ini di ronde 3 agak banyak ya mau mohon kecil-kecilnya dan saya kadang-kadang suka lupa mindahin ininya buat kombonya. Dia dihajar 3 hit aja mati. Kita tengok juga nanti jumlah total poinnya, karena saya butuh orikalkum ya. orikalkum saya nggak tahu juga e, lupa, belum ngecek lagi berapa poin, kalau nggak salah di atas 1000 deh. Oke, okay. lumayan lah. Dan ini sepertinya ronde terakhir saya bisa bertahan. <laughs> Banyak yang ngomongin youtuber yang udah sering coba, bahkan pakai armor yang dewa pun tetap lah di ronde 5 ini. Gak wajar kata <laughs> saya pernah lihat dulu siapa ya Bang Farhan kah? Bang Farhan tuh coba cek deh YouTube-nya dia. Buff set itu apa namanya? Dia harmoni udah bagus banget, terus udah dapat buff yang dari Apostle Dewa lah gitu. tetap mati bro di sini. Teh lihat ngeri nih. Bola. Eh ya tuhan 16.000 orang ini ampun deh ah no sebrot sebrot wah go bro ini mau pakai ikan kita aja sama ini bunuh diri nggak apa lah buang penasaran ya no yang mau nyobain monster survive semoga kalian bisa lolos sampai ronde 6 oh mati juga keluarnya ya ya ampun usj aja mati Mana tuh di belakang NPC instannya Itu kita ke situ lagi, Bro. Buat buat ngecek poin ya. Nah, ini si Cici Astrologer Lunar. I want to exchange. Nah, ini dia poinnya. Tuh yang barusan dari dungeon 4 dapatnya cuman 224 dan ini saya nggak tahu juga ya buat apa ya yang tahu informasi tolong komentar ya fungsinya buat apa ini Garnet sama broken necklace eh eee... nah ini di Ensign material ini saya butuh ada adamantium dan npower kum bro itu buat apa coba buat manualnya si Bali <laughs> Nanti bisa dapat senjata di level 230an gitu bro Butuhnya cuma satu Tapi BT nya ini saya harus 5 kali masuk Monster survival bro. <laughs> 1200 dia butuhnya Ah, aduh. Oke okay, itu aja Makasih banyak udah nonton kalian Makasih juga yang udah support See you in the next review Saya ada review untuk yang masuk di Saga Tower Sampai lantai mentok bro Walaupun gak bunuh Bos Gue lari-larian aja Biar tembus dan tahu jalannya Oke okay, makasih banyak yang udah support See you dan sampai jumpa lagi di episode depan Bye bye